Inilah bumi dohire, langit itu batine. Inilah dohire Gosanton dan batine juga ada. Nah, dalam penyatuan wujud tunggal itu dibutuhkan untuk bisa mengenal Allah dari dalam, yang mana akan disinkronisasi dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Karena kita bagian dari alam semesta, kita punya di alam semesta ini punya air, api, angin dan tanah. Di dalam diri juga punya anasir air mutmainah, api amoro tanah luama, eh, angin sufia. Tadi amarah, sufia luama mutmainah itu ada. Yang mana dalam penyatuannya harusnya kita memahami. Tanpa memahami itu tidak bisa dikatakan kita bersatu. beliau di dunia ini kita senantiasa diberikan berkah hidayah inayah dari Allah SWT sesuai dengan kemauan kita dalam beragama yaitu bertauhid khususnya mudah-mudahan pun berkah semuanya dari apa yang kita usahakan di sini kita bahas apa ini tentang mengenal Allah mengenal Allah dari, dari luar dan dari luar dan, luar dan dari dalam Ya. Se Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan untuk mengenal Allah lewat man arufa nafsafakot ar Mengenal Allah dari dalam Nanti akan saya jelaskan untuk mengenal Allah dari luar dan bagaimana mekanismenya Hingga sampai bertemunya kita suatu ilmu dan bagaimana sosok kewalian itu bisa diberikan predikat kepada Allah dari Allah kepada kita semua ini ya mudah-mudahan ini berkah semuanya ya. nyantai ya, nyantai ya. Nyantai ya, ya. <tuh> jadi memang hal-hal yang namanya belajar dari kemarin itu kan saya ngomong dari dalam dari dalam kita belajar belajar, belajar terus dan belajar kalau dari luar namanya nggak belajar pertama dulu itu dari dalam kita berpikir juga dari dalam kita juga mau belajar sekolah SD SMP SMA yuk dari dalam wis namanya cari uang masuk-masuk kerja wis apapun yang dinamakan masuk itu adalah sesuatu hasil input yang mana kita mendapatkan sesuatu hasil kalau yang namanya keluar kerja keluar sekolah itu namanya tidak belajar itu nah, di luar sulit kita bisa mengadakan pengakuan oleh Allah kalau kita enggak enggak tahu dari dalam kita berpikir juga dari dalam otak kita juga berada di dalam seumur so, hidup kita enggak pernah melihat otak kita hati kita yang bagaimana nggak pernah kita hanya belajar ilmunya dan merasakan dari rasa inilah yang kemudian kita tangkap oleh memori seperti talamu sipo talamu sipo kampus amidala sampai ke titik temperaluk di tengah yaitu titik Gadsport nah, meskipun melewati jerumen proses yaitu proses pengenolan di dalam jalur proses itu macam-macam ada orang ingin jadi nomor satu ingin jadi yang terunggul ingin jadi orang yang pintar ingin jadi orang yang termulia dan lain sebagainya itu pasti ada di dalam ciri jiwa, jiwa manusia dan itu konek dengan alam paralel alam-alam yang di samping-samping kita seperti ruas-ruas buku konek terus konek itu ada nah, di dalam ini tujuan kita belajar ngaji di sini hanya untuk menyatukan antara dohir dan batin penyatuan suhudul wadil kasro sulhul kasro wadil dari tunggal dulunya itu berpendar menjadi banyak dari yang banyak itu akan menjadi tunggal lah ini nah, di sinilah dari suhudul wadil kasro di sini kita belajar konsep ada apa dengan rohani kita nah, di sini banyak sih tak Ajarno kemarin-kemarin mungkin bisa di Hoyu Nembelin Nu yang terjadi adalah kesadaran pemahaman. Ada koyu yang Nembelin sir, yang penciuman batin terbuka yang, yang bisa membuka tabir rahasia itu lewat pola nafas kita. Mata batin kita akan terangkat, terupgrade naik ke permukaan dikarenakan pola nafas. Kemuliaan akan hadir, makom akan hadir ya dari pola nafas kita semuanya dari nafas. Ada yang koyun nempre iroh maka lidah batin kita akan terbuka yaitu coro kita bisa memedar suatu unsur rahasia apapun di alam semesta ini dari roh ilahi tersebut. Ada koyun yang nempre inaf maka kita tidak tidak mudah dikendalikan hawa nafsu justru kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ada koyun yang nempre ibudi maka sangdad berada pada jantung dan pikiran yang anda cuman kesadaran jaga dan koyu neplei jasad, sangdad berada pada darah dan itu sebabnya manusia bisa bergerak termasuk orang gila lah orang gila ini pada levelnya uh, koyun jasad, sangdad berada pada darah makanya uh, untuk kesadaran jaga belum belum terjadi pada orang gila karena lepas dari situ karena koyun tidak pernah nemplai pada jantung dan pikiran di sinilah mereka-mereka orang-orang bersyariat hanya memakai dasaran panca indera, apa yang didengar, apa yang dilihat, lantas diyakini di situ aja. Untuk orang-orang hakikat biasanya mencapai tingkatan yang teratas daripada itu. Nah, di sinilah kita belajar-belajar untuk bisa menyatukan jiwa dan dohir Rasa dan dohir inilah harus bersatu. Maka, di dalam Al-Quran disebut, kita bulari diri kita ini kita pak." Yang mana, apa namanya, landasannya eh, harus disatukan. Selama ini kita berlandasan kepada dohir ya aturan-aturan ritualisme, bukan spiritualisme. Jadi spiritualismenya kita mengikuti apa yang terhampar di alam semesta ini Hingga kita yang melakukan dengan gerak badan ini adalah suatu metode-metode ritualisme Yang mana nanti akan ditimbang semua amalan kita Dan di dalam hukum halal hara, makruh mubah, wajib, wajib sunnah, e, iki oleh, iq ga oleh itu landasane ada pada sasaran hukum, yang mana hukum itu mengikat Nah, yang mana kalau kita mengikuti hukum tersebut, ya di dalam hukum tersebut ada ber berbagai macam pahala, dosa, dan lain sebagainya. Anak ngikut sholatnya, anak masjid, ya maka diberikan ganjaran 27 rakaat Kalau sholat sendiri di rumah diberikan ganjaran satu. satu lah kalau di masjid 27 pahala, anak ngulih umayku, siji. Nah itu di dalam hukum wajib sunnah, cuma di dalamnya itu ada ikatan dan ada... Buah dari hasil ibadah kita Termasuk Dosa-dosa kalau kita nggak ngelakoni disitu Di dalamnya wadah Namanya hukum itu ada semacam dosa Dan pahala yang ikuti alam semesta nah, Yang ikuti alam semesta Makanya Sulit kak Kiranya kalau kita Yang sudah pernah melakukan ibadah dohir Dan itu sering Itu untuk berpindah haluan kepada ibadah batin Sulit Pemahamannya berbeda kebalik Pemahaman yang ada itu Untuk bisa menyatu dengan sifat batiniah itu sangat sulit Umumnya orang-orang yang wis Wiskadungkulinung lakoni ibadah dohir mengatakan bahwa ibadah batin ini sirik Padahal batin ini kosong Nah dipentingkan karena Allah sudah Mengikat bahwa awalun wal akhiru dohiru wal batinun itu Ditunggulah awal dan akhir di dunia ini Karena jasadnya alam semesta ini ya dua awal dengan ini untuk untuk makhluk yang disebut alam semesta ini nah ini pada kita ranahnya ranah dohirnya alam semesta nah, awal inilah karena besok tingkatan batinnya alam semesta pada tingkatan akhir kemudian Allah juga menyatakan wal batinu itu seimbang jadi alam yang atas namanya diri kita-kita ini kayak Gosanton, Skoiron dan lain sebagainya itu Iku dikasih nama semesta Alamikus Anto semesta Alamikus Koyron, semesta alamnya aku tidak ada lagi. Kalau alam semesta inilah yang disebut alam semesta maka bumi yang dipijak ini disebut Phil Bumi, langitnya disebut Samawati. Nah, langit, langit dan bumi inilah bumi dohire, langit Iku batine, inilah dohire Gus Anton dan batine juga ada.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 Tadi Amarah, Sufiyah, Luwamah, Mutfaina itu ada Yang mana dalam penyatuannya harusnya kita memahami Tanpa memahami itu tidak bisa dikatakan kita bersatu nah, Karena kita mengelak dengan landasan ini yang ada di alam semesta ini Demikian kalau dikodimkan alam semesta mempunyai jibril, Mikael, Isrofil, Israel Sama, wujudnya juga sama nah, Pelawangannya di kita lisan Hidung, penciuman, berlugokan Sufiah, mutmainah, mata Amaroh, pendengaran Penglihatan Setelah masuk dari dalam Untuk suatu keyakinan Maka mutmainah menjadi akhlak kita Sufiah menjadi pikiran kita Luamah menjadi ingatan kita Amaroh menjadi perasaan kita Sama duduknya di situ semua sama Juga potensinya sama juga Mulai Jibril, menyampaikan wahyu dari mana bumi ini ke sana. Mutmainah kita juga menyampaikan wahyu di mana hati kita bisa menangkap lantas uh, dilarikan sebagai wahyu ke otak kita hingga kita bisa menjabarkan sesuatu perkara-perkara yang masih subekat atau perkara-perkara yang masih terselubung yang disebut sirullah. Jikalau kita mampu, marifatul rasa, marifatul fi'il, marifatul afal. Mengenal Allah dari sisi rasa Mungkin bisa mengenal Allah dari sisi ilmi Atau mengenal Allah dari sisi suatu perbuatan Apapun bentuknya semua sifat Maka yang terjadi Adalah kita sudah menyatu pada diri kita sendiri nah, Wujud penyatuan ini orang Jawa mengatakan dalam uh, edaran wiri di daya jadi kuwongi wongiku kudu iso. Mantep mantep molimo Molimo kalau di sini mantep mantep Macario manembah manunggal kalawan Gustinia ya. maneng ma ma matep dulu iman nih bahwasannya anda harus mengakui bahwa sisi hmm, sehingga sampai nih ngerasa no jeruk igu rosone kecute koyok opo sehingga ngerasa no apa namanya pahit terus bagaimana wujud Sang pahit kita loh gak ngerti wujudnya asin igu koyok mo koyok opo wujudnya oh iya garam igu bukan wujud cang ya nah itu bentuknya eh, memang enak putih koyok garam itu kuduh asin kenyataannya gula putih ya, lagi kodoh, kodoh putih ya, itu gula pak nah kita nggak akan tahu bagaimana bentuk manis bagaimana bentuk pahit bagaimana bentuk asin kita nggak akan tahu juga bentuknya rasa juga kita nggak tahu bentuknya apa namanya sakit ataupun bentuknya orang senang juga nggak tahu kalau kita lihat orang senang itu guyune Tertawa nih itu bukan suatu bentuk cak, itu efek daripada rasa tersebut hingga mengikuti efek dari dohirnya bahwasannya kalau kita senang tertawa, kita senang bahagia, bentuknya eh, macam-macam. Terus kita susah, kita sakit, mengadu, mengeluh itu bentuk dari efek resonasi yang ada di dalam getaran. Seperti kalau senar gitar kita mainkan itu gaungnya ini kan resonasi, bentuk daripada rasa-rasa tersebut cuman diri kita ini hanya seonggok gelombang getaran-getaran saja yang mana kita hanya mampu merasakan nama kita kita mampu merasakan efek dari suatu perbuatan kita ya kita cuma mampu merasakan hanya dikasih rasa terus mata kita bisa melihat dari efek yang mampu kita rasakan kenapa kita melihat sesuatu itu indah ataupun buruk kita hanya bisa mempersepsikan saja tidak tidak bisa menyimpulkan yang sebenarnya terjadi Terus kita mendengar kadang-kadang mendengarkan suara itu efeknya menyakitkan itu juga efek dari rasa saja Efeknya menyenangkan dan bagaimana itu efek rasa saja manusia yang kualitas Efek apapun ndak ngefek Yang penting rasa sing tunggal Rasa yang dulunya tidak pernah ada kemudian jadi ada terus bisa membedakan ini loh rasa ini <tuh> Mungkin disebut manungso dari wong cowokku manung galing rosso Kudu disini nyatoknya sumber daripada rasa-rasa yang sebenarnya rasa yang tidak ngefek rasa yang ngungkul apa dulu memang cuman ada sifatullah yang sifatnya jamal gohar jalal kumar hayu indah elok sempurna disitu perkasa ya semua ini yang mana rasa-rasa yang menyedihkan itu tak akan pernah ada jadi kalau ada suatu peristiwa yang menyedihkan tidak berpihak ke kita itu sebetulnya bukan rasa yang sebenarnya